Simak daftar harga terbaru HP Samsung Galaxy Series A terbaru di Januari tahun 2023. HP Samsung Galaxy Series A di kelas menengah masih menjadi HP incaran yang ramai di pasaran. Dari Samsung A04s, Samsung A04, Samsung A13 hingga Samsung A23, HP Samsung Galaxy A ini dibanderol 1 rupiah jutaan sampai 3 rupiah jutaan saja. Samsung A04s saat ini jadi salah satu HP 2 jutaan terlaris di pasaran. Bukan tanpa alasan, HP Samsung terbaru ini dibekali memori 4 128 gb kamera 50MP, serta prosesor Exynos 850. Dengan spesifikasi yang sangat menarik itu, harga HP Samsung A04s hanya Rp rupiah. Jelas sangat terjangkau untuk ukuran HP Samsung. Di kelas sejutaan, Samsung A04 wajib Anda lirik, kamera 50MP serta layar HD+, jadi daya tarik. Harga HP Samsung A04 dibanderol hanya Rp 1.499.000. Untuk sementara, Samsung Galaxy A04 juga jadi produk termudah dalam daftar harga HP Samsung terbaru 2023 kali ini. Naik satu level, Samsung Galaxy A13 juga masih sangat populer di pasaran. Kamera 50MP, prosesor Exynos 850, serta memori hingga 6 128 gb jadi andalannya. Harga HP Samsung A13 untuk varian terbaiknya saat ini masih dibanderol hanya Rp 2.699.000 di kelas 3 jutaan. Nama Samsung A23 belakangan semakin dilirik, naik satu level. Samsung Galaxy A13 juga masih sangat populer di pasaran. Kamera 50MP, prosesor Exynos 850, serta memori hingga 6/128GB jadi andalannya. Harga HP Samsung A13 untuk varian terbaiknya saat ini masih dibanderol hanya Rp2.699.000. Di kelas 3 jutaan, nama Samsung A23 belakangan semakin dilirik. Model ini sekarang jadi salah satu yang terpopuler dalam daftar harga HP Samsung terbaru 2023 kali ini. HP ini dibekali prosesor Snapdragon 680, RAM 6GB plus 6GB, dan kamera 5.0 MP. Dengan sederet keunggulan itu, Harga HP Samsung A23 dibanderol hanya Rp 3.299.000. Selain beberapa nama di atas, tentu masih banyak nama menarik lainnya.